Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kesanam kita semua channel Indonesia dineshya oke okay, kali ini kembali lagi bersama saya Aisyah di sini saya akan membahas tentang mengapa lensa 50mm itu jadi yang terfavoritnya para fotografer sebelum itu kalian buat yang belum subscribe silahkan subscribe lebih dahulu like video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian kalau kalian dan buat kebutuhan mereka juga sebelum itu saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat yang sudah menonton dan buat yang pertama kali menonton salam kenal oke langsung aja kita bahas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 50 mm jadi dia tergolong tergolong lensa fix. Buat yang di sebelah kanan di sini ada lensa 50 f 1,8 yang Canon bukan yang STM ya dia yang IS2 ya. Oh dia yang biasa. Oke okay, kemudian di sini ada yang lensa zoom for Nikon F1.8 juga. Kemudian di sini ada lensa 50 F1.8 STM. Oke. Okay. Langsung aja kita bahas, kenapa sih lensa 50 itu masih jadi yang terfavorit? Yang pertama, bukaannya itu lebar. Um, bukaannya lebar itu karena maksudnya diafragmanya ya Bukaannya itu sampai 1,4 juga ada, 1,2 juga ada Jadi cocok banget buat foto-foto model Dan hasilnya tuh tajam, terus bokehnya dapet banget Cantik banget, jernih juga Kemudian yang kedua, harganya masih tergolong murah kalau kalian, para fotografer pemula, kalian bisa pakai uh, brandnya dari YUM, kalau dia yang harganya masih ada apa ya, masih rekomen lah, jadi masih bisa dicapai buat modal awal Masih sekitar 800 ribuan juga, kalau yang dari YUM ya. Dan kalau dari Canon masih sekitar 1 jutaan, 1 jutaan ke atas Ter... Um, ini sih sesuai dengan kualitasnya juga. Sesuai dengan dia itu bukannya berapa? Biasanya itu kalau kalau 1.4 itu lebih mahal dari 1.8. Oke. Okay. Kemudian yang ketiga, selain dari harganya yang murah. Hasil gambar yang didapat itu tajam. Jadi waktu di zoom itu dia nggak blur gitu. Jadi dia tajam hasilnya meskipun belakangnya itu bokeh, tapi hasilnya itu masih tajam, masih terfokus di satu objek itu tadi kemudian yang keempat, bokehnya cantik banget jadi kalau fotografer lagi montret tuh, lagi foto model, kemudian um, hasilnya terfokus di objek itu tadi kemudian belakangnya kan bokeh, itu hasilnya itu cantik banget, meskipun di lowlight, -like, dia masih kelihatan cantik jadi masih tajam dan bagus banget Kayak rasanya kayak emosi gitu Oke okay. um, Kemudian yang kelima Line suffix 50 ini bobotnya ringan Jadi enggak seberat bagian hidup kalian oh, Maaf ya Jangan tersinggung Jadi kita nggak terlalu tegang bareng Oke okay. Jadi bobotnya itu ringan banget kayak rasanya gak kerasa gitu kalau lo, lo pegang gitu jadi dia ini ringan, terus rasanya juga kayak kecil gitu enggak terlalu yang besar-besar banget karena ini lensa fix ya, jadi dia gak terlalu mau makan uang Bobaknya ringan, kemudian desainnya juga lumayan oke okay juga dan dia gak terlalu bisa juga enggak terlalu berat, enggak seperti lensa-lensa yang lain lensa kita kan masih agak panjang karena lensa standar dari ini selain bobotnya yang ringan dia oke okay banget dipakai untuk foto foto-foto model-model makeup karena um, para model itu menginginkan hasil yang tajam untuk ketajaman dari hasil makeup Kemudian untuk apa ya? Untuk detail-detailnya dan pastinya karena untuk foto portofolio untuk portofolio bokehnya itu bisa menambahkan hasil yang menonjolkan objeknya seperti itu. Jadi bisa jadi objeknya itu tajam bisa kalian tajam seperti itu ya Jadi biar lebih kelihatan menonjolkan. Gitu. Jadi belakangnya kan bulat seperti itu Buat kalian yang mau cari cara lensa bisa banget. Di sini kami rekomendasikan kalau kalian para pengguna Canon kami rekomendasikan untuk Canon 50 yang F1,8. Dia begini juga oke. Okay. Tapi kalau kalian mau pakai buat video, kalian bisa pakai yang STM. Karena untuk mencari fokusnya dia silent. Dan untuk yang kan yang 50 biasa, dia masih belum ada uh, STM-nya. Jadi kalau ambil fokus itu masih kayak ada suara gitu. Jadi belum rekomen buat yang dipakai untuk video. Tapi kalau dipakai untuk foto oke okay banget auto fokusnya cepat, ketajamannya oke, okay, bokehnya dapat banget, dan kemudian harganya juga masih rekomen masih tergolong murah. Yang pastinya bodinya oke, okay. dia nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan juga, sedang-sedang saja. Oke? Okay? Kalau kalian mau azuan pertanyaan bisa banget, bisa kalian komen di kolom komentar. Untuk Pembahasan kali ini sampai di sini aja dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Aisyah. Pamit undur diri. Terima kasih banyak Yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like juga, share dan komen pastinya. Salam sahabat fotografi videografi Indonesia. Kamera salam.